Sebelumnya kita awali ke kabar pertama, persahabat ada kabar spesial banget ya dari akun Indosiar. Kita lihat dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto couple Leslar. Persahabat yang pertama ada Leslar, yang kedua ada Gunara, dan kita lihat juga ada Ridwan dan Putri. Selanjutnya persahabat ada pemain. Suara hati istri persahabat ya Nih kita lihat nih sebelumnya ada sebuah kalimat gamsan yang dituliskan Kayaknya lagi zaman nih orang-orang pada milih bahasa cinta tuh persahabat ya Yuk kalian bahasa cintanya tipe yang mana? Ditanya tuh oleh Aguni Dasyar ya Pilih bahasa cinta kamu, dedek jangan nangis ya Kata papa Bilar ya Siap melayani nih bahasa cinta dari Leslar itu adalah siap melayani di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram. Wiwin Sugiartiansker mengatakan Leslar, love, love, love tuh, persahabat ya, Leslar katanya tuh banyak sekali tanggapan. Dari para sahabat itu tentunya memberikan komentarnya nama Leslar siap melayani. Ini saingan banget dengan pasangan bunara ya. Ini banyak sekali di kolom komentar saingan banget ya Masya Allah. Tetapi Leslar selalu menjadi nomor satu. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa dan support yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya, kabar vitamin bahagia yang, yang paling ditunggu oleh para fans Setelah seharian full, kita tentunya tidak melihat idola kesangan kita akhirnya Kita mendapatkan vitamin bahagia lewat Kak Kristia. Ya. Akhirnya Kak Kristi berkunjung ke rumah Leslar Itu Masya Allah Akhirnya lihat idola kesayangan kita juga nih Masya Allah Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia ya. Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan selalu tentunya banyak doa yang diberikan Di postingan ini pun Kak Kristi menuliskan sebuah kalimat keantusan persahabat Pas banget waktu foto BBL-nya tidur. Thank you, Lesti Kejora Rizky Bilar untuk obrolan yang seru. Wow, masya Allah banget ya. obrolnya seru banget pastinya. Mudah-mudahan ada kabar baik, ada kejutan yang kita dapatkan dari Kak Kristi dan Lesti Rizky Bilar. Di postingan ini pun banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan. Dari para sahabat Leslar pastinya. Dari akun Anita Amway mengatakan ternyata di sini vitaminnya tuh, masya Allah. Kita lihat juga kom komentar berikutnya dari akun Nurhuda 2815 mengatakan sedikit terobati. Wah, wow, masya Allah banget ya. Akhirnya fans. Tentu bahagia banget melihat vitamin yang diposting, yang disuguhkan lewat Kak Kristi ya, akhirnya. Dikunjungi juga nih oleh Kak Kristi Lumala selalu mudah-mudahan, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan, mudah-mudahan lancar dan sukses. Amin, ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan baru dan kabar baik, pastinya dari idola kesayangan kita, jangan kemana-mana, total stay tune.